Talon, Talon, mau Ten, by the way, gimana itu YouTube lo? Jadi dibikin nggak tuh? Udah berjalan belum? Belum. Ada konten <tuh> ya Bapak? Kerekaman kita yang terakhir. Cuma ada suara gamenya Terus ada yang lu rekam ah. gak? ya yeah, iya yeah, gue rekam Desktop soundnya udah nyala <laughs> Nyala nyala Oh iya iya Lu Eh gue sebagai teman yang baik gue ngingetin lu <laughs> Iya sih Tapi gak gitu juga kayaknya Aduh <laughs> A long knife A long knife eh long knife maksudnya AHHHHH <laughs> Let's go Let's go, let's go Wajib di gue C'mon knife, aduh Aduh <laughs> Gue lagi main pisau-pisauan sama ini orang Niatan ini oh, orang ya. mau.. pisau -pisauan. Nggak gitu maksudnya pak? Nggak gitu maksudnya apa? Ada satu udah ke kanan okay. One knife, one knife. Aduh Infonya berguna sekali pak, setidaknya saya memberikan 21 damage Kontribusi <laughs> tidak berguna, Habis 10 habis habis peluru dihabisin sekalian mantap jiwa memang memang saya <laughs> teman saya kok begini sekalian ya? karena diarahin yang malah ditukar peluru udah mau habis gitu kan orang tuh peluru mau habis tuh dihemat-hemat gitu loh ini nggak di di spam gitu aja Oke Raspi Oh, Raspi Wow Kok dia udah punya AWP fix it it fix it it ya Keblok siapa yang lempar molotov Oke mantap tetap aja masih ada apinya di depan Oh masih ada ya apinya B, no, no, B clear, B clear Gua jaga pintu deh Gua <laughs> ngumpet Window, window kamu mau mati dah lu kan punya revolver lu maju ya Enggak begitu juga Nah, gua, gua push, gua push, gua push Sip. Aduh, one hit Oh, ga hit One hit ya? One hit ya? One hit ya pak? <laughs> itu, itu gue udah nge-hit lho, dia kagak, dia kagak mati loh. <laughs> oh shit, shit, shit, shit. aja, lagi, like, like, plan, plan Lagi mau ngambil M4 gitu kan, dimatiin gue Eh uh, bom, meledaklah lah. bisa BOM, meledaklah What? One from A-shirt, one from A-shirt One side Catwalk ya ampun! Wah wow, dinoskom Anda. ya. Maksudnya, yang gue bingung tuh, dia kan lompat dia kagak bisa nyampe. Kenapa lu push nyampe cok. Ya, yeah. Nice kan, <tuk> guys. One mid walaupun <tuk> Gimana sih P90-nya, tata tata tata Eh gimana nih, kayaknya tempat temprak kanj** Lu juga sama ya, tolong Iya makanya kan gue bilang gimana Tapi mati lu 6 Bodo amat, berarti gue berani Kalau orang ketapan dan berani gitu kan, lu bodo dan berani One head, hai meto. Nah. Oh, assist. Atau di window, di window. Window ya. Oke. Okay. Aduh, <laughs> One more. Kiri. Stop. aja, bego Sini eh, lu ngeris ngerat ada bagus dikit apa ya? Oh, oh bagus nice Aku <tus> goblok Wow ngewantap tapi diwantap balik ya After this wanna rush B Oh ngepask B, oke okay. Tuh, go don't stop ya Go don't stop OTW pake PS90 Anjir, jauhnya tuh di spam okay. Ada Molly kan? Tuh, dapatkan gue Aduh Window, window, di atas lo ada, di atas lo ada, tim, di atas lo itu, di atas lo persis. Nah, B, B, B, B tunnel. Satu pintu masuk, satu -tunnel. lagi tunnel. Equal. Nice. Eh, kenapa bomnya pernah ke gua? Kaget gua. Kau jawab dengan bom Anda. Land. Balik sih di bomnya ke gua kalau mau Tadi bom lu buang-buang ke gua, sekarang kirain disuruh ke plant mau lu? Iya dong, kan ada side. Aduh Apa nih orang? Wah, wah nice shot, nice shot wow. Wah, disampak wah, okay. Makanya pakai tuh senjata yang jangan gigan. gun Eh, okay, gue pake nanti lagi. Okay, nanti juga, oh. juga nyampah sama aja Gak nah, benjol gue pakai gay berarti Dari tadi tuh gue blikirat, gak dipake-pake Gue belum mati mulu <laughs> Emang Sering disampah sama gue TALURN TALURN Gua low flash siapa ancik? Gua Eh, gua dong, gua low flash <laughs> Eh, lo liat tuh, gua low flash diri gua sendiri gua dapet kill <laughs> Bodoh anjir, jago, jago kan gua Itu namanya teknik self flash Enggak, <laughs> ada nah benar-benar naik Teran eh, Mulai <laughs> nah, pusu drogo nya track track <laughs> Aduh, sama, -sama. Nge-push Aduh. Iya. Kepala gua kena granat, cuy. Lah gua balik aja ke Bang. Eh goblok. Aduh goblok. Bos. BB BB BB ke aja ke aja ke aja. Besok udah di dalam dari tadi. Gua udah nge-smoke pintu, gua udah nge-smoke pintu lu maju. Lu maju plan. Kalau nggak mau plan gua aja. Oh, darah gua kira orang. Heh, misi. Coba lu plan di situ, coba lu plan di situ. Duh. Noh. Bang. Bomnya terbang, bomnya terbang, bomnya terbang, bomnya melayang. <laughs> Berarti, kalau seandainya nanti kita plan bom, Lu ke plananya di atas pala gue ya? Okay. Nah, kenapa pada ngomong semua di sini? For fun, you know, for fun. Lihatlah, ini skin Glocke bagus, Jangan skin blocknya bagus Bisa nembak Jangan skin blocknya bagus oh. Itulah doang Iya tahu ada orang pakai gua tembakin Tahu. Eheheheh AHAHAHA Eheheheh Mati lo Mati Dan. lo Bi aja bi aja gak jadi bi aja <tuk> <tuk> Lo apa yang ikutin gua Heheheheh <tuk> Gua tanan padahal <benar>. Heheheheh <tuk tuk> Lo bisa mundur Baikeh Ayo wacain long. Awas Ngomong apa kalo mau flash? flash <tuk> Eh, long 4 4 dong, anjir banyak banget eh Beneran, 4 oh, wow. Tuh, liat tuh, SS gua paling banyak Satu lagi dimana? Belakang <tuk> <tuk> Nice <tuk> udah menang nggak seru anjir mau lagi habis ini ya, lagi yuk